Eling Allah iku apik, dae maknane eling awu, maknane neng nih ahlul ulama ibu eling Allah, eling sak ketentuan ketentuan-Nya. Misale ke ge di bujut srewet. Terus ndungo ya Allah, mugi-mugi bojo uloniku niku wanita ingkang salihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditedir di bojo salihah iku ana misalnya Misale terus eling. At toyibatu li toyibi nawato wis topoe walhasil lho eling lho terus al-khabisa dul khabisin al-khabizuna wa khabisaat wat thayyibatu litayyibina thayyibuna litayyib. Iya, Allah nggawe aturan bojo saleha iku pantese sing lanang yo saleh kira mikir, mboten sida riyen Gusti. Ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak saleh dulu baru nanti setelah saya saleh jenengan yang harus ngikuti aturan. Jenengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyibah. akhirnya kan enggak banyak nuntut Kok gue kepintar anak miku alim, alim, soleh, apal Quran. Terus gue ikut dunia nuntut. Udah aku ikut ngapal loh, orang tahu zaman pondok beli nggak kepintar anak soleh. Iki gue sumbut tau ora? Akhirnya mikir, gusti saya dulu tak soleh dulu, tak apalkan Quran dulu, baru dulu anak. Tapi ini kan enggak. Gue goblok, terawam mbak goblok, kemana mbak pelakuto jadi uong pinter. <laughs> ini sebetulnya dendam apa? Kuapaok melarat, terus anak mbok beso jadi suki kamu saya ngapok ku boi kau anak korban, ya keinginan ingin, nana pakai angkuan, tete buang tapi nak hukum itu ndak seperti itu semua, lalu aku nak ambek u ngaleng mu hormat, ya duwe nggak usah karteri, seneng nggak buang ngejaluk panggilan deh, nomor sisi ku, eh leng hukum me, amma, ya ma, ketika ada diskusi elmu nangno farawit, misalnya, di dimpocon, mce nangno farawit. Nak ada mayat mati, ikut umum bagiannya sepanahnya tidak Nak yang mau menunggu, jajal takoi. kenapa kok yang ngantus nangus? utang kalau kuwada. kita sudah siap, mereka harus ngerti kelakuan, mesti seneng. tapi nah, saya serang ya tapi tetap menunggu, tapi ya, sekadar itu sekadar itu saya menunggu, sapu jagad, ya, serba hati nafid dunia hasanah wa fil akhrati hasanah wa gina adabah karena kalau fanatik ambil ilmu fanatik, ketemu pangeran fanatik ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi yuk dengan ilmu allah disembah dengan allah dengan ilmu allah ditoati. Tambah ilmu itu nggak bisa semua sudah. Coba misalnya dulu ya allah kalau kepengen jadi wong suge, sing barokah, sing manfaat. Pertanyaannya ukuran barokah itu apa? Nak sukeh ke lembaga, lalu roh bab zakat, wong bab zakat teh, Roro kolo ke bendi buju ayu seng nurut. nurut, Nurut kowe dalam keadaan goblok, berarti nurut neng keses, satan, Fucek ke orang mikir, Kliro meneh, Wen roh raimo, beng bener? Bagat uh, es bakat mak siat bengen, Tapi nak koyang aku yang ilmu, Aku ikup pantas untuk buju soal dikata ora, Ngaca. Aturannya Allah, nak atau ikat ulit toyipin untuk warna solihailis solihin. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Ini salah satu tuh, mau menggerian Gusti. Solihah menggerian, tak soleh, ringan. To ikat, mungkin ringan, tak toyep, ringan. Kira belajar. Langsung dengan anda mendungok, atuak, mukul ibadah. Dungok usum sume. Yaitu khati sih wajib ikut dok tolah bel ilmi varidotun verdunera dilagau nih wa amen bu cakwara karu karuan. Jadi tapi kayak mesti rahasia kan? Soalnya ngaji ini semangat yang gula ilmu nakalan, mau mikir karena ngurungono. Guna rafa mereka mana duna nona. <laughs> Iki pecundang gula ilmu gak ikut gula ilmu, ilmu pecundang gula ilmu tenan ya aku. Nara fa menganti nangis. Lu kalau mau cek kitab rafa menganti nangis. Nah, otakku racu perangkat, kuracu cukup, kalau nanti sholat hajat ya, panggilan supaya faham. Gue kan gak gula ilmu ringan, caranya yang merungut nama. Maknani dewa, raih sawa, motor dewa, gula sering ahli, oh, stakor yang majelis. Kayak saya, tiba ini mana? Nakak faham, wis, wow, alam mana? Oh, boy, ya, ya, gue lucu-lucu nanti, mana akhir cukup lah, cukup. Tapi uji enggak kayak gula ilmu, kangun nih,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 Yurak klasik, uang dugu, bung mulang itu cara derajat yurak klasik. Ngadilaku tuh, putarkan dana niku angel. Wong mulang tuh orang yang berhasil mentakbahkan apa yang ditakbahkan Allah, menjelek jelekkan sesuatu yang dijelek jelekkan Misalnya Allah nifati zinovio, inna hukana fahisha, itu buruk sekali. Wasa asabilan dan merusak dalan keman, merusak tatanan. Yorak. Terus ya wong alimu mulang, zinovba bahaya wong lali anak keluarga, katut babon wong Uang nasapi, gak jelas, gara-gara katut babon. Narkoba yang orang banyak mabuk. Kecelakaan pembunuhan, rotor rata -roto sebabnya nar narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara kayak Mojok gayamu khusyuk, gusti klo melarat buas, gusti. Cari malaikat pesron. <laughs> gimana, Parini sugeng gusti. Coba itu egois tidak? Coba siapa? Itu egois tidak? Egois nah kalau Ali dia nih doengan ini gusti saya ingin ini Islam itu kuat doengan orang antiswe syaratnya kuat ngaji dulu <laughs> paham apa syaratnya kuat ngaji akhirnya gabung sing ngaji paham ya malah ini kalau suka doengan itu ya sakadari sakadari itu maknanya porsinya di bawah tolabul kalau cocok terus randu ngopi sombong skere ra ngalim ra tau tambah sombong men apa men tambah wis nga, wis ra tau ngaramno wiridan malah lucu meneh wis ra tau ngaramno cuma ana untunge kenapa ndak wiridan kan menurut saya haram Jadi runtuh enteng ya wis tapi ya lucu ae wong eling pengeran ora oleh madhep opo wong eling pengeran kok gak gak oleh Wah, aneh meneh malah madhaburas Ma kedar salah tapi aneh wong eling pengeran kok gak nah, aku kan gak nertibno wong eling pengeran Cara na elingku dudih tertib, nggak cara gampang ini. Kue eling Pak Jokowi, taeling Pak SBY, taeling Pak Harto. Terus mau eling ngeneet lucu juga. Misalnya, aku eling be Pak Jokowi, Wong solo. Ibu Pak Jokowi raba bangga. Tapi nak bu eling karena gawe tol, karena gawe bendungan, sing lah kan, bangga. Mereka dilingi pres tas ini. Misalnya Mustafa taelingi, kue eling Mustafa eling, uangnya bukan anak ciku ngarap, istowah anak ngaji turunan, mangkal kabe, mangkal. Kuei leng roh ke nai mau ngegedut, nangaci, bapamu, rapok, guyu banter, kan mangkal. tapi nadih leng nai dari sing ape, kuei leng roh ke nai, kuei leng roh ke nai, kuei leng awalin, ke nai, kuei leng roh ke nai, kuei leng roh ke nai, kuei leng roh ke nai, kuei leng roh ke nai, ke nai, Coro bejo bejo ini coro bahasa gauli bujak bakas barang barang senjiman, oke? Makanya Allah itu kalau kalau nyeritakan datnya itu yang keren keren. Aku sehingga langit bumi, guys, sengingi. Misal, misal, Allah sehingga bejo neruhi. Mungkin yo yo keren tapi kan, lu, terus gak gaul lah, maksudnya, uh. faham tak maksudnya. Jadi yang pangeranlah aku duduk tertib, no. Maksudnya dengan sifat sengker keren. Lah yo bayangane ngono wong eling menungso wae seneng sing kanggo sifat keren. itu mulai disebut walilahi asma'ul husna, ngeling pangeran ngugo sifat-sifat sing a, agung. Walahul masalul a'la fis samawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifat timu ben opo kesugah. Wah aku tak Iyo aku ndungo terus ben sugah. Mulane dituruti pangeran di dunia akeh. Donya iku barang sepele. Tapi nek nah, aku yang ngomong ini Indonesia itu negaranya tertib, barokahnya masyarakat menjauhi persinaan menjauhi narkoba, dan itu karena didikan agama. Kan keren, Allah sebut dalam konteks besar. Nah, orang alim itu orang yang mentakbeh apa yang ditakbehkan Allah. Ibu Allah ketika nasi Zinobi, innahu ka nafa sangat buruk. Wasaan apa? Sabila pembunuhan juga gitu siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka gini gini ya jelas ya kalo suwon ya pokoknya uang kudu seneng ilmu saudure seneng wiri ya tetap iritan gue enggus ngaji orang wiri dan, ora, dan ora, terus jadi apa jadi tori kolai sangi sore ngaji tetap maksudnya ya tori kolai nganggu naboh ngaji orang kok terus kalo pengen seneng kulon bukan penting sama seneng kulon orang penting kalo pengen senengi pangeran kapan senengi seneng itu malah ribet seneng yang main soan malah ngeleng ngelowong -ngel soan yayu pas ngaji tak ada nih soan yayu nak main baru kau pas si si jio nya sudah milik publik suasananya ngaji lantas soan maleng terus suasana nih jam binten rawe nih. sehat sihat nopo buatan nggak sihat nggak ini aneh-aneh <tuh> <tuh> <tuh> maksud tak kok aneh itu barang-barang rap -barang, penting bener kok nak kurang penggalan malah takok kok tamu mereka musim pundi musim nopo nih musim tembako <tuh -tuh malah kadang tak kok, ini nabi musim hoba, musim hujan, begini kayak ini apa dudusan, mau cerita dulu, <tuh. tuh>. musim apa penting, mau e tema-tema apa penting, mana-mana, loh kiaujak bakas mulu, seripat, mau enak seneng giati udah ya, mau, si seliane itu gak penting, kecuali ya kadang-kadang, kadang-kadang yo ya, sepuluh tahun bisa nih kadang-kadang, kok -kadang. oh, suwi temen kesuwi pensuwi lah asli sering ngaji lihat deh gue sak, sak sepatu ya, dia kan sahabat Nabi, ke. kenangan ini gue ngaji. ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya agak soan itu yang salah bapak sering ketemu Nabi sebenarnya suasana ya soan ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji, Nabi kalau ngaji itu relax, ya gejuluk kucil gejulukan relax terus. kadang ya dijakbo dini barang buat sahabat-sahabat. lo kulat -sohabat. acer tadi, Nabi dijakbo dini sahabat gak nanti. tapi Nabi kan gak mungkin ng ngelalos bodoh dini. Tapi Nabi Nana sahabat sing bodho ni ya bina orang nabi kan ya salah pantas orang nabi Jadi Nabi Nana itu cerita Dajjal So benu wong kelaparan kafirnya akhir zaman Kelaparan kafir Wah bau foto mangan Kelaparan keusandaril Nabi Us bayarnya akhir zaman Ya pernah sahabat sing Ustaz waha ke apa ke apa tiri Dajjal teko sih jadi Nabi itu Nabi Dajjal teko bawa roti sama minuman Us betapa menariknya dalam keadaan seperti itu